tahu oh, kenapa Lauren senyum-senyum kali ini guys, Lauren mau bikin plontos lagi, gimana guys, mirip kayak apa, mirip kepala apa, bongkahan kelapa ya, ada yang berdarah guys, dikit, tuh ini. lagi dengan Loren Jenner Barber tahu, <tahu kenapa Loren senyum-senyum kali ini guys Loren mau bikin pelontos lagi <tahu> satu pelanggan kali ini uh, minta kepalanya dibikin pelontos guys coba lihat aja nanti ya saksikan sampai selesai prosesnya pelontos nanti sampai di garuk ya eh uh, Katanya sih mau berangkat atau apa ya pendidikan gitu. Pendidikan apa mas? Tentara juga Oh pendidikan tentara ya. Pendidikan di mana? Di Magetan. Ya. Di Magetan ya. Besok ya berangkat ya. Besok berangkat. Iya iya. Prosesnya gimana dulu itu daftar daftar tentara itu Android Berapa kali daftar baru sampai sekarang sudah eh, alhamdulillah sudah apa ya tersampaikan keinginannya untuk menjadi anggota TNI berapa kali daftar Wah, sudah ber banyak berkali-kali sebelas ya. berkali -kali. kali ini bermasuk 11 kali ya baru usahanya baru-baru sekarang udah berhenti dan jadi sekarang anggota TNI ya besok ya berhentikan pembukaan ya. ya ya Alhamdulillah satu pelanggan Loren Yenard barber ini menjadi anggota TNI dan besok mulai berangkat pendidikan yang kemarin itu juga ada e, Loren Plontos juga itu e, berangkat pendidikan polisi banyak pelanggan-pelanggan Loren yang menjadi pengabdi negara jadi benteng negara jadi pengayam negara oke, saksikan prosesnya kali ini Loren bikin Plontos, saksikan sampai selesai, nanti sampai garut nanti kita lihatin sama-sama hasil yang mengkilap, <gayal> oke, okay. uh, mulai ya. Ini mesinnya guys, loren awali ya. mau dibikin praktek dulu, <gayal> mau Cin. dibikin mainan dulu, coba nanti konyol apa enggak, <gayal> ya, oke, okay. kelihatan kan guys? Tong ini guys yang paling enak itu bikin botak, bikin plontos. Mirip kayak apa? Mirip kepala apa? Bongkahan kelapa ya, <laughs> atau potongan semangka ya? Bingung hmm. mah. Lumayan. Di sementara, guys, kelihatan, guys, gimana? Aduh, ini kepala orang di apa? apa mas mas jilu mas hai, mas, mas hai, hai, buat foto buat apa ya? Ini. <laughs> wow, wow, ini rabut, apa ikan koto, ini ya? <laughs> macet proses guys ya ini mau Loren garuk pakai cutter ya Pak nah, <laughs> pakai garuk ini enaknya di garuk pakai apa ya guys ya pakai cangkul kali ya <laughs> siap guys Loren pegang cutter guys coba nanti guys nanti nanti walau sini guys sewal sini guys sewal ini mau pegang cutter grogi guys oke okay. okay. babak pertama Lihatnya. ya ah garut pakai cutter guys Lihat, guys, perbedaan yang sudah digaruk. Ini sudah digaruk, ya. Dan ini yang belum tampak lebih hitam, enak, ngelus-ngelus, kepala botak. Ada yang berdarah, guys, dikit. Sampai aduh, Takut keren. Ini juga kena kulitnya Ini soalnya tadi yang samping Udah keluar darah dikit Lumayan kurang sebenarnya. <laughs> Hanya pasti aja larang, lagi ini kulit ambulan. Halo. Ah, dulu wing. ini benar-benar avatar guys. Aduh baru pertama kali larang bikin gaya rambut kayak gini. Lihat lihat lihat asik, oke, <laughs> udah mas, mau pose pasoh dulu barangkali buat kenang-kenangan <laughs> One, two, three. satu bapao <laughs> okay. <laughs> wow. wow. <Wow>. wow. wow. <coughs> coba guys coba lihat nah, ini pas ini. kalau kalau di kamera ini guys pak itu pas ya. <laughs> Terima kasih sudah menyaksikan konten Loren untuk kali ini Pemelontosan, pemutakan pembentukan bapak-bapak pentol-pentol Selamat untuk melakukan Menjalankan pendidikan TNI Abri Buat pelanggan Loren yang satu kali ini Oke, okay? good luck